serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan menarik seputar Lesnar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di siang hari ini para sahabat tidak spesial dari Dr. Fanny Dr. Venny satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto bareng Bunda Lesti dan Kak Loli. ya, ini postingan dia foto kemarin yang baru diunggah oleh Dr. Venny. Masya Allah banget ya, tasnya kapal lah nih Bunda Lesti dan Kak Loli luar biasa, dua wanita hebat, dua wanita yang sangat luar biasa. Semoga silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik. Amin. Di postingan ini pun, banyak sekali tentunya tanggapan komentar. Salah satunya, persahabatan dari Bunda Lesti ini menanggapi dengan memberikan love hitam. Wow, luar biasa! Sebelumnya juga ada kalimat caption yang dituliskan oleh Dr. Fanny. Semangat diet sehatnya sayang Aurel Hermansyah, Lesti Kejora happy banget Kemarin bisa datang berdua ke klinik Temu kangen deh kita karena masih menyusui jadi diet yang dikasih sesuai kebutuhan ibu menyusui Supaya ibu dan bayi nutrisinya tercukupi dan asinya lancar Wah wow, Masya banget ya ternyata Lesti dan Aurel ke klinik Dokter Veni persahabatnya untuk dietnya. Allah mudah-mudahan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Di postingan ini pun persahabatnya kalau juga ikut berkomentar menanggapi postingan dari Dokter Veni. Makasih Dok, sayang katanya itu luar biasa banyak ya, Masya Allah makanya kita bangga. Kita selalu bahagia mengidolakan Bunda Lesti Apalagi memang teman-teman baiknya juga banyak sekali yang mensupport kepada idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat, ada ungan spesial juga dari Indosiar Satu jam yang lalu ini memposting sebuah postingan video Bunda Lesti Dede Lesti in the trend Yes, makin kece katanya persahabat ya Luar biasa, coba kita simak ya Untuk yang kita ketahui di tahun 2022 Masya Allah banget ya, di tahun 2021 Di tahun 2020 pokoknya Leslie kejora memang kece banget Luar biasa Hingga banyak sekali tanggapan positif yang diberikan Yani dari akun Lisa IKDN mengatakan Pertahanin model hijab dulu tanpa kelihatan kuping dan leher Katanya tuh, untuk benda lesti ya Dipertahanin Ada juga komentar lain dari akun Nendun 2 mengatakan Sehat selalu anak baik Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Ya bundanya Abang El Fatih Kesayangan Amin Luar biasa banget ya Ternyata banyak sekali dukungan support yang diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Kegabar berikutnya persahabat dari info kembali dari Ibu Siwi mengenai acara Dangdut Akademi 5. Karena tinggal 24 hari lagi persahabat ya. kita akan menyaksikan. Acara di Indosiar Dangdut Akademi 5 yang akan menghadirkan juri Bunda Les Tiga Jura yang akan tampil, yang akan hadir di acara tersebut. Kita simak juga di kalimat Caption Info yang dituliskan oleh Ibu Siwi. 24 hari lagi, ajang pencarian bakat di Akademi 5 akan segera dimulai. Siapakah yang akan menjadi bintang selanjutnya? Nantikan di Akademi 5 mulai Senin 6 Juni pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar Wow, Masya Allah banget ya ini info langsung dari Ibu Siwi dan Indosiar Di postingan ini pun persahabat ya tentu salpok dengan kalimat komentar dari sahabat Leslar Luar biasa nih komentarnya dari akun si Teteh 5 mengatakan Semoga bukan Lesnya aja Bu Siwi, tapi dengan larnya, katanya itu bersahabat ya. Banyak sekali para sahabat Leslar ini menginginkan penampilan Bunda Lesli dan Papa Bilar satu panggung, satu acara di Indosiar. Semoga saja bersahabat ya, ada kejutan, ada kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari Ibu Siwi, Indosiar dan idola kita kegabar selanjutnya persahabat vitamin bahagia akhirnya kita dapatkan di unggahan igasnya Lesler Entertainment terpantau saat ini persahabatnya Bapak Bilan bersama Karudi Salim dan Reza ini live dari Lesler Metaverse untuk tentunya ama Lesler Metaverse persahabatnya as Muniting Masya Allah mudah-mudahan persahabat apapun yang dilakukan diberikan kemudahan diberikan kelancaran Papa Bilar persahabat ya, sini memakai kaos warna baju putih Masya Allah semakin keren dan semakin ganteng banget ya Luar biasa Live-nya ini persahabat ya, ada kan di rumahnya Papa Bilar dan Bunda Lesti saat ini persahabat ya Masya Allah kita mendapatkan vitamin bahagia Dan pastinya kita juga masih menunggu kejutan lain Dan kabar terbaru berikutnya di siang hari ini